muter-muter gerakan muter gerakan muter gerakan muter iya <tid tid> <rata. tid>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 Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini bang Minak akan menyuguhkan info-info menarik dan pasiaga berspesial dari Lesti dan Rizky Bilar. Diga pertama kita awali dengan tentunya Cidukan Yang sangat membahagiakan sekali semalam Idola kesayangan kita persahabat ya Rizky Bilar Ini main bola bersama tim Marwa FC Ditemani langsung oleh istri tercintanya Apalagi ditemannya mereka berdua naik motor bareng Alhamdulillah so sweet banget ya idola kesayangan Mudah-mudahan rumah tangga seluruh rukun bahagia setiap hari doa terbaik selalu kita berikan untuk Lesti dan Rizky bilang ini Masya Allah Kita lihat begitu banyak tanggapan komentar, begitu banyak respon yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram Ernie semarni 281 Masya Allah Lesler family, sehat-sehat ya, amin Lesler bahagia Warga Konoha pun tentunya yang melihatnya ikut bahagia, Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian juga ada cidukan ya semalam, Bunda Lesi Kejora saat di tentunya pinggir lapangan juga nontonnya pasti pakai helm nih. Ternyata ngerumputnya itu nggak lama persahabat, Bunda udah pakai helm mau pulang. Tuh, Masya Allah ternyata idola kesayangan kita main bolanya itu tidak lama persahabat ya, bunda lesti dan papa juga cepat pulang kita lihat di berbagai komentar begitu banyak respon. di antaranya para sahabat dari akun 9245 Daria mengatakan papa B dan bunda mau pulang min kurasa ada tamu yang datang ke rumah makanya mereka cepat pulang katanya itu. ada juga tanggapan lain dari akun Instagram. Devia Rizky Parika mengatakan karena mau pulang tuh say main bolanya nggak sampai malam soalnya nggak bawa abang L katanya persahabatnya itu beberapa tanggapan komentar dari para fans ya dah akan saja mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Leslar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran berikutnya ini ada momen cidukan juga saat Lesti dan Bilar otw pulang di persahabat ya begitu ramai Wartawan menghampiri idola kesayangan kita Begitu banyak media-media persahabat yang menyorot idola kesayangan kita Memang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Ini yang membuat kita bangga Begitu banyak orang-orang persahabat ya, yang ingin meliput idola kesayangan kita Kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Dian. Masya Allah, sisa semalam. pada Abang pulang dari main bola, sweet banget, naik motor berdua. Katanya itu Masya Allah, saya sehat, sehat selalu untuk Leslar. Doa terbaik selalu kami berikan untuk kalian. Masya Allah, berikutnya kita simak juga di unggahannya Kak Mary. Semalam memposting video bareng Baby L dan Fuji. Kita simak juga kalimat yang ditulis oleh Kak Mary, nggak ada foto sama Papa dan bundanya. Foto sama anaknya, lah ya, katanya itu Masya Allah. Emang BBL ini selalu bikin rindu, selalu bikin kangen semua orang. Apa dengan tingkah lucunya aksi gemesnya ini? Masya Allah, banget! Persahabat luar biasa. Kemudian kita simak juga berikutnya: ada cedukan vitamin semalam yang kita dapatkan dari Papa Milar. Tiba di rumah, ternyata ikut latihan senam yang dipimpin langsung oleh BBL. Aduh, ini lucu banget, persahabat pinter. Cerdas, luar biasa BBL Sudah pinter banget nih Tentunya lagi senam malam nih Aduh Masya Allah Mending senam dulu dah Katanya tuh Papa Bilar ya Biar sehat dipimpin sama ketua senam kita Masya Allah Makin aktif, makin lucu Makin menggemaskan BBL luar biasa Semoga menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin Kemudian juga bersahabat ada sebuah kalimat Yang ditulis oleh Aku Dunia Leslar Masya Allah lucu banget sih abang gemas suka senam malam-malam ya sekarang Candu banget pas manggil papanya Tuh, yang bikin candu Saat manggil papanya Lembut banget persahabat Inilah kebahagiaan Inilah kebanggaan kita semuanya Luar biasa Kemudian berikutnya persahabat disimak juga ya Di sini ada Cidukan dari Bunda Lekesti semalam Yang foto bareng Selfie bareng dengan Papa Bik Bunda Lesti juga meneruskan sebuah kalimat malam Selasa kami, katanya tuh. Hingga komentar dan pun banyak sekali diberikan. Di antaranya dari Mbak Sandy Purnama Sari mengatakan Masya Allah katanya. Dan kita juga self dengan kalimat yang ditulis oleh Papa Bilar di kolom komentar. Kenapa nggak malam Jumat aja selfie sih? Katanya tuh ini bikin ngakak banget bersahabat. Ada juga tanggapan dari Kak Mary Kesayanganku pokoknya ini sih Bro and dede, katanya tuh Masya Allah Ada juga tanggapan dari Lesser Entertainment Wow wow wow Jadi habis ini A.D.L-nya katanya tuh Aduh Masya Allah Luar biasa begitu banyak tanggapan Dan respon yang diberikan Ada juga persahabat tanggapan dari Kak Ria Ricis nih persahabatnya Disitu situ Kak Ria Ricis memberikan love hitam sama juga Mbak Santi ini juga memberikan log hitam. Masya Allah begitu banyak dukungan dan support yang diberikan. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia terus, dan semoga selalu mendapatkan kebahagiaan dari Leslar Family untuk kita semuanya. Jangan kemana-mana para sahabat terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dari Leslar. Bagi pertanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.